Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim dimanapun berada, senang rasanya kita berjumpa lagi. alamin kita masih diberi kesempatan olehnya. Dan salawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma saliala syaidina muhammad wa ala ali syaidina muhammad Pada video sebelumnya, kita sudah membahas keutamaan memelihara kucing di dalam ajaran Islam Pada kesempatan ini, kita akan membahas jika kamu mendekati kucing Itu adalah sebagai petanda dari Allah ta'ala sebagai berikut Kucing adalah salah satu hewan peliharaan Paling lucu yang banyak diminati oleh banyak orang di dunia. Tidak heran bila banyak orang yang lebih memilih kucing sebagai hewan peliharaannya. Selain menggemaskan, kucing juga dapat menjadi teman bermain yang sangat menyenangkan. Kucing sendiri adalah salah satu hewan yang menjadi kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kucing dipelihara oleh manusia, tapi tidak jarang juga kucing hidup dengan mencari makan sendiri. Sehingga tidak heran bila banyak kucing yang bisa ditemui di berbagai tempat. Misalnya di depan rumah, warung, pasar, ruang kantor, maupun tempat yang lain. Umumnya, kehadiran kucing di ruang publik kerap dianggap mengganggu, sehingga kerap diusir supaya menjauh dari keramaian. Mayoritas dari kita mungkin pernah didatangi oleh kucing sewaktu beraktivitas. Misalnya ketika sedang makan, beberapa di antara kita ada yang memberikan makan. Tetapi sebagian lagi ada yang mengusirnya, karena dianggap mengganggu. Bila pernah mengalami kondisi tersebut, jangan tergesa-gesa mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Nah berikut adalah ulasan tentang tanda bila didatangi oleh kucing, yang dihimpun dari berbagai sumber. Pertama, bersedekah. Tanda bila kamu didatangi kucing yang pertama adalah, kamu harus melakukan sedekah. Maka dari itu, bila kamu secara tiba-tiba didatangi oleh kucing, ada baiknya memberi makan. Sebab, Hal ini menjadi peringatan bahwa seseorang harus bersedekah dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, hal ini juga memperlihatkan bahwa kamu adalah orang yang jarang melakukan sedekah kepada sesama. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melakukan sedekah walaupun hanya sedikit saja. Artinya, setiap makanan yang disantap ada rezeki orang lain yang harus diberikan. 2. Mendapatkan rezeki Bila tiba-tiba ada kucing yang mendekat, ada baiknya untuk jangan mengusirnya tapi memberikan makanan. Dengan demikian, akan mendatangkan rezeki untuk kamu. Sebaliknya, bila kamu malah mengusir kucing yang datang tersebut, sama saja kamu menolak rezeki yang akan datang tersebut. Sahabat Muslim perlu menyadari bahwa setiap bergerak di muka bumi pasti atas perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang kebetulan. Tiga, menghilangkan penyakit. Bila kamu melihat kucing yang mendekat, kemudian kamu memberikan sedekah berupa makanan dengan ikhlas, maka hati kita akan tenang, bahagia, dan pikiran juga akan tenang tentunya. Hal ini akan meningkatkan imun tubuh sehingga dapat menumbuhkan sampai menghilangkan penyakit. 4. Harus ikhlas Berikutnya, bila kamu didatangi oleh kucing, maka bisa menjadi pertanda bahwa kamu harus ikhlas dan jangan diusir. Kamu dapat memberikan makanan, walaupun hanya sedikit dengan penuh keikhlasan. Dengan ikhlas memberikan makanan, nantinya kamu juga akan memperoleh pertolongan dari kebaikan tersebut. Dalam Islam, kucing termasuk hewan yang istimewa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan memiliki kucing yang sangat disayanginya bernama Muiza. Kucing menghampiri seseorang bukan hanya ingin minta makan saja. Melainkan juga ingin menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut agar selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Allah ingin kita selalu melakukan kebaikan. Allah tak ingin kita menyia-nyiakan rezeki berlipat-lipat yang akan diberikan hanya karena tidak memberi makan kucing tersebut. Sesuai dengan firman Allah bahwa jika melakukan satu kebaikan. Maka Allah akan membalasnya dengan 10 hingga 700 kali lipat kebaikan tersebut. Nah, memberi makan seekor kucing merupakan suatu kebaikan. Maka dari itu cobalah untuk berpikir positif bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita berlipat-lipat pahala hanya dari memberi makan kucing. Nah, sampai di sini sahabat muslim pembahasan kita. Semoga ada manfaatnya dan menjadikan amal ibadah buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.